愛 Aku bisa我覺得 sauv ya? Minta dibogem entar sama orang sini. Iya jangan. Masih ada mikirnya. Keren semua, keren sumpah keren banget ini. apa yang lagi itu mah mahal? apa itu beige sekarang tuh? memisahkan diri. Mana sih tadi dompet tas? Tepat eh, bisa. Kirain Mau lagi di mana? pantai. Pantai Ini ini itu dia mau kemana ya? Nah, di sini nah. rame ya. disana luar, di sana nggak? Nah. Harusnya di sini ya mainnya ya. Deket kepilanya ini nih ya Oh, ini. oh ah. itu tuh. 300 Itu seorang? Oh satu perahu, satu perahu isinya maksimal berapa orang? Sepuluh orang. 10. Hmm. Kita kan, kan kita mau ke penangkaran penyu dulu. Penangkaran penyu besok jam 8 nah, dan jam. Mana jam, 8. jam 8. Kalau di sini justru. Oh besok, berarti besok ke sini lah. Minum ya. lagi. Eh oh, sisi masuk kerja. Oh, Iya, Ada pulau sini. Jadi kan bau buahnya tuh, kalau hey. kena hey. angin sama gelombang tuh kayak suara ketawa, Oh, iya iya, ya. itu pernah dengar sih ateni lagi oh. di